Halo, selamat datang di channel YouTube Tips Sehat Alami. Di video kali ini saya ingin memberikan informasi mengenai cara menghilangkan jerawat dengan menggunakan pasta gigi. Menghilangkan jerawat sangat membutuhkan ketelatenan dan proses yang tidak bisa instan. Jerawat kerap kali dianggap mengganggu penampilan terutama bagi kaum hawa. Banyak orang mencoba berbagai cara untuk mengatasi jerawat termasuk menggunakan bahan alami atau bahan praktis yang tersedia di rumah Nah salah satu yang kerap direkomendasikan adalah dengan menggunakan pasta gigi Lantas apakah benar pasta gigi bisa untuk menghilangkan jerawat? Simak terus video ini sampai akhir ya Jika beragam produk sudah kamu coba, namun jerawat masih tetap muncul, salah satu cara yang dapat kamu gunakan adalah dengan mengaplikasikan pasta gigi langsung pada jerawat. Karena di dalam pasta gigi terkandung berbagai macam zat yang dapat mengeringkan jerawat seperti peroksida, baking soda, dan alkohol. Selain itu ada juga triklosan yang dapat membantu melawan bakteri. Namun, hati-hati menggunakan pasta gigi untuk mengobati jerawat. Pastikan kamu melakukannya dengan cara yang benar. Pasta gigi bekerja seperti masker untuk menarik kotoran keluar dari kulit. Meskipun tidak langsung sepenuhnya menghilangkan, menggunakan pasta gigi bisa untuk mengurangi ukuran jerawat. perlu kamu ketahui untuk berhati-hati jika kamu memilih menggunakan pasta gigi sebagai obat jerawat karena di dalam pasta gigi terdapat kandungan yang dinamakan flow rate dan menthol. Kedua zat ini sebenarnya dapat mengiritasi kulit sehingga pasta gigi hanya digunakan untuk solusi praktis, bukan solusi permanen. Jika kamu memiliki kulit sensitif, sebaiknya jangan gunakan pasta gigi untuk mengobati jerawat kamu ya. Ada beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan nih sebelum mencoba. Pertama, pastikan gunakan pasta gigi yang dalam bentuk pasta, bukan gel. Kedua, hindari penggunaan pasta gigi pemutih pada kulit. Karena zat pemutih itu dapat membakar kulit kamu terlebih lagi untuk kulit wajah. Ketiga, gunakan pasta gigi organik alami aditif minimal. Sebaiknya gunakan saja pasta gigi yang bebas fluoride karena pasta gigi berisiko untuk mengiritasi kulit sehingga dianjurkan hanya digunakan satu kali sehari selama tiga hari berturut-turut. Kamu jangan melakukannya terlalu sering atau kulitmu akan mengalami iritasi yang hebat. Lantas cara penggunaannya gimana sih? Untuk menggunakan pasta gigi sebagai cara untuk mengatasi jerawat, sebetulnya cukup mudah. Pastikan sebelum mengaplikasikan pasta gigi pada jerawat, pastikan kamu cuci tangan terlebih dahulu. Lalu, bilas wajah kamu dengan sabun khusus wajah. Dan keringkan dengan handuk yang bersih dengan cara ditepuk-tepuk. Setelah itu, oleskan pasta gigi secukupnya pada jerawat. Pastikan juga, pasta gigi hanya dioleskan pada bagian yang berjerawat dan tidak menyebar ke area wajah lainnya. Jika sudah dirasa cukup, diamkan dulu selama 2 jam atau biarkan semalaman dan baru dibilas dengan lap basah atau air hangat. Kemudian keringkan kembali dengan handuk lembut yang bersih. Mudah bukan? Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Terima kasih.